Oke okay guys, kita ketemu lagi dengan saya ya guys ya. Ketemu lagi dengan saya yaitu Bang Epen Slot. Kita bermain di Epen dan kita memulai di, ke, di konten di sini ya guys ya. Di Epen Slot ya guys ya. Oke, tak lupa saya mengingatkan kalau tempat ngamen gua hanya di rupiah 138 guys ya. Tempatnya para-para teman-temanku dan bro-broku semuanya, guys-guysku. Mas-masku, abang-abangku juga kita bermain di rupiah 138 dan yaitu jangan lupa di-like, share, subscribe juga. Epen slot ya, guys. Ya, karena itu yang membuat saya lebih semangat lagi untuk menjalankan atau mencari JP pola-pola buat kalian semua, ya, guys. Ya, yang pastinya buat kalian semua, gua mencari dengan setiap hari, gimana caranya gua biar bisa upload konten buat kalian, ya, guys. Ya, dan ya buat bantuannya jangan lupa kalau udah di subscribe jangan lupa diklik tombol lonceng agar apa ya biar agar biar agar biar agar gimana sih ya agar saya lebih semangat dan kalian itu kalau diklik tombol lonceng jadi setiap gua bikin video kalian selalu menjadi orang yang pertama untuk lihat pola-pola dari saya ya guys ya jadi ini hari Senin dan gua mau nocol pola-pola di bupia 138 tak lupanya gua mengingatkan kalian kita bermain di Starlight Princess cucu dajjal si Usman ya guys ya gua Bosen lah main di Usman masa ya konten gua Usman terus ya kan jadi kan gua mencari pola-pola di Starlight Princess dengan modal 49.000 ya guys ya. Dengan modal 49.000 apakah kita dikasih oleh rupiah 138? Kita tidak ada yang tahu. Kita langsung saja lihat ya guys ya. Semoga dikasih JPJP -JP kita sama rupiah 138. Karena ini BO dari rekomendasi gua lihat sosial media tadi ya. Gua lihat sosial media eh ada yang dapat dan ada yang ngesek. Dan ini mumpung lagi ada pergelatan sepak bola ya kan, jadi gua sambil nonton sepak bola ya. Karena setelah ini gua akan mandi. Setelah itu akan keluar sama teman-teman saya yes, ya guys <tuh> ya. Buat kalian semua jangan lupa rokok dan kopi karena sambil menonton konten saya santai-santai saja dan menonton dan ngerokok sama ngo ya Oke, kita kembali ke game lagi ya guys ya. Kita kembali ke Starlight Princess. Semoga ini dikasih oleh Rupiah 38. Kenapa gua selalu bilang harus dan harus dan harus, dan harus di rupiah Uit, kali 10 jam pecah. Kali pecah. Eneng. Hey. Pemandikan segitu aja, ya guys. Ya, udah mau, oh, udah ngelebihin ya dari modal saya. Ya, tadi 49.000 ya guys. Nah, ini ya, kenapa gua bilang ke kalian kalau harus di rupiah 138 tiga delapan karena rupiah satu tiga delapan. saya berapapun sama rupiah 138 tidak pernah dipersulit, ya guys. Ya, dan prosesnya nggak lama. Gak sampai lima menit uang sudah masuk ke dana kalian buat kalian semuanya yang mau makanya kenapa Apa? kenapa gue saranin itu ya karena ini tadi karena di rupiah 138 tidak pernah bingkar jadi hahaha udahlah pokoknya jangan lupa lah di rupiah 138 karena tidak pernah menipu saja karena gua udah capek dan gua udah pernah sama orang lain bukannya nggak baik, cuma rekomendasi dari saya ya. Oke guys, sebentar ya, gua ngambil rokok bentar aja. Nah, udah, beda, ya. yuk, yuk, yuk, sudah selesai, yuk. Kita lanjut pola-pola dari saya, yuk. Kita langsung gaskun dan bermain lagi ya, guys ya. Kita langsung bermain lagi ya, guys ya. Oke, kita langsung saja bermain di. Ya, kenapa lagi? dikasih free spin. Gue dikasih free spin oleh. Inces ya guys ya. Dan semoga ini Dikasih JP-JP Semoga saja dikasih JP-JP ya guys ya Dan oh, dulu, Masih ditol ya guys ya Masih di Masih di Masih di Masih di Wih anjing Kali 50 cuk Duh Dikasih lagi jos. oh Dikasih 52 kali Ngentit Udah dikasih ya guys ya. Kok gak dikasih lagi? Oke okay, injonya pecah. Petir dulu lah ces. Petir lah cas. Uh, Mataharinya kurang satu padahal. Hmm, Oke. Okay. Bulan dulu dong. lu bunga matahari yang pecah. Oke. Okay. Oke. Okay, dikasih langsung 664000 oleh... Princess ya guys, hmm, kuningnya pecah, Sambar lagi, oke. Okay. Hmm, gila sih, cok. Gila, gila, gila, gila, gila, gila, gila. Satu setengah masa gak bisa, jos. Satu setengah lah, jos. Ayo, jos, ayo, jos, ayo, jos. guys. Wah, udah, udah lah. Gua selesai ini, gua mau WD aja ya. Gua mau WD aja, karena gua sekarang mau mandi gua mau mandi dan gua mau berangkat nongkrong sama temen-temen gua ya kan buat kalian semua jangan lupa di klik tombol like, di share dan di subscribe juga ya dan klik tombol lonceng juga biar setiap kali gua upload konten jadi setiap itu kalian bisa langsung nonton konten saya ya buat Admin rupiah 138 Tolong dibantu proses WD dari saya Karena setelah ini Gua akan withdraw ya guys ya Gua akan withdraw dan gua akan langsung Pesta sama temen saya Udahlah, gua mau minum-minum sama temen gua Ini gua coba spin manual dulu lah Siapa tahu dapat. Paksa paksa ces CES Gak mau dipaksa Siapa tahu ya kan Siapa tahu dikasih lagi Pukupin gini ya Oke lah udahlah, gua udahan dulu ya Oke okay guys thank you Wassalamualaikum